Inilah warung sate kambing taliroso yang berada di Jalan Raya Pasar Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Setiap harinya, warung milik Tri Sumarno ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Sebenarnya warung sate ini sama dengan warung sate lainnya. Namun yang membedakan adalah potongan daging yang besar-besar dengan tusuk yang panjang menggunakan jeruji besi. beli menyebutnya sate 1 meter untuk menggambarkan panjang tusuk sate, meski panjang tusuk sate sebenarnya hanya 30 cm. Penggunaan tusuk sate dengan jeruji besi bukan tanpa alasan. Hal ini karena dengan jeruji besi akan membuat daging matang lebih merata sampai ke dalam. Selain itu agar awet dan tidak sering bergonta ganti tusuk. Pada dasarnya itu sama Sama-sama ya pakai daging kambing Cuma aneh mungkin agak besar dikit. Nah itu Terus tusuknya pakai ruji Nah itu Kenapa bisa milih pakai jaring Nah biar basuh Biar nggak bikin bikin Kalau pakai bambu mungkin Bikin terus, pakai ruji kan Sekali bikin awet Apakah juga matanya bisa mengalang Betul, matanya sudah Nah, ya, mungkin sampai ke dalam bisa matang. Seberapa panjang, Pak, itu, Pak, tusuknya, Pak? Ya, kurang lebih 30 setting. Di tengah pandemi COVID-19, warung sate legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1990 ini mampu tetap bertahan. Para pembeli mengaku puas mencicipi sate di warung ini, karena selain rasanya enak, harganya juga terjangkau. Selain dari Klaten, pembeli di warung ini juga datang dari Solo, Yogyakarta, dan sekitarnya.